Ini pohon ketapang menyedihkan itu Tempat kita berjanji akan bertemu kembali Ku persembahkan untuk kayu bakar pesta perkawinanmu Bukan urusan manusia memikian Tuhan itu ada atau tidak Terutama jika kau tahu di depanmu Manusia yang satu menginjak manusia yang lain Cinta itu seperti iblis Lebih sering menakutkan daripada membahagiakan Tak ada bedanya perang maupun bisnis Keduanya dikerjakan dengan salicik Tak hati karena kekasih yang cantik. Kuberi kau satu sarana. carilah kekasih yang buruk rupa. Mereka cenderung tak akan membuatmu terluka. Orang-orang tertindas hanya memiliki satu alat untuk melawan. Amuk. Dan jika aku harus memberitahumu. Revolusi tak lebih amuk bersama-sama, diorganisir oleh sebuah partai. Kawin dengan orang yang tak pernah dicintai, jauh lebih buruk daripada hidup sebagai pelacur. Ia sebenarnya waras bukan lain, yang gila adalah dunia yang...